Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat youtube semua Hari ini saya akan reaction Lagu Almanar Yang judulnya Bencana Kalau nggak salah itu tahun 90an Kayaknya Agak mirip-mirip Dengan Yang sekarang virus corona itu Nanti saya akan reaction Videonya Sebelum Like video, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus simak videonya sebelah sini. Setelah dipahami dari video ini, ternyata sama persis yang dialami dunia sekarang saat ini yang sedang dilanda virus corona. Itu ternyata masuk dalam lirik-lirik video ini yang menandakan dunia sedang diguncang dengan virus. Coba kita lihat lagi video berikutnya. <San> oke okay, sekian dulu video reaction kali ini uh, mungkin kalau ada salah kata atau salah pengucapan dari video ini uh, mohon dikomen komen uh, videonya jangan lupa like dan subscribe